lama yang milih miskin dulu miskin itu pilihan karena takut hisap sekarang Alhamdulillah takdir. nah tapi teori itu ketika Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik setelah wisuda mungkin kalau sekarang termasuk kumplot kata gurunya kamu harus mengaji lagi sama namanya Muhammad bin Hasan Aseban orangnya di Irak Akhirnya singkat cerita, Imam Mansafiy menempuh perjalanan dari Madinah ke Irak dulu pakai onta. Ketika ketemu Muhammad bin Hasan as itu di ruang tamu beliau itu banyak emas lantaran, banyak uang, banyak, kalau mungkin kalau sekarang banyak dolar, banyak sekali harta yang diletakkan di kamar. Imam Mansafiy ini heran, ini ulama apa yang oh, pedulinya itu buka harta? Kata Muhammad bin Hasan as Atak Jabumilhadi, kamu heran kalau saya kaya raya seperti ini? Iya, anda kan ulama, harta kan banyak hisapnya. Kata beliau, kalau kamu dah serta ini dikuasai orang soleh, tak kasihkan orang kasek, biar dipakai judi, dipakai main perempuan, dipakai gura hura Wah, jangan nanti lebih bahaya. Berarti orang soleh harus kaya, ya harus kaya. Sudah boleh boleh kaya. Nah semenjak itu mulai ada satu terobosan manhadah, terobosan metode dalam mengelola ilmu sosial bahwa harta tahta wanita itu bisa digunakan kebatilan, juga bisa digunakan membela hak wanita kita tahu, kita tahu Al sekolah pertama adalah perempuan, Jika kalau kita punya istri sholiqah, punya istri afifah yang tidak terlintas berpikiran serong, maka betapa nyamannya keluarga kita hingga dari jannah di rumah kita adalah surga kita kalau kita punya istri solika punya istri afifah tiga perempuan ini luar biasa dalam proses pendidikan umat jika ada ada orang alim tidak ada orang pinter tidak ada orang sukses itu di belakangnya ada perempuan yang kita tentu mana perempuan yang paling pokok adalah ibu kata Imam Syafi'i al-Um al-Madrasatul Harta juga gitu kalau orang pasek, orang-orang golim -orang punya power hartanya besar, maka dia bisa menggerakkan kezoliman secara masif. Begitu juga sebaliknya, kalau orang soleh yang punya harta besar, maka bisa menggerakkan kesolehan secara masif. Nah di sini ini hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memandu kita dengan Al Qur'anul Karim. Kita disugui cerita-cerita Nabi yang miskin, kayak Nabi Ayub, tapi juga disugui cerita-cerita Nabi yang bahkan hartanya kubu banyak sekali, yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Beliau, beliau adalah seorang raja yang zaman dulu bahkan istrinya banyak ya karena memang zaman syariat dulu dibolehkan sama istrinya berapa saja itu karena logika yang harus terbangun adalah jika kita menolong satu perempuan itu baik, maka menolong dua lebih baik, tiga lebih baik maka ketika seorang nabi itu pasti soleh, pasti baik, maka bisa saja secara logika dan kita benarkan dulu istrinya nabi daud, nabi Sulaiman itu baik tapi kenapa harus terkontrol? Sekarang harus dibatasi misalnya. Logikanya juga bisa dibalik. Kalau punya istri satu aja terlantar apalagi dua, apalagi tiga. <laughs> Jadi itu, itu itu itu ada metode. Ada metode untuk mengkontrol sosial. Tiga dalam guyonan orang-orang Islam moderat sama Islam ekstrem. Itu pernah terjadi perdebatan yaitu ketika orang-orang yang sedang maksiat mau di Ya katakan saja mau dibom oleh ekstremis. Kebetulan ekstremisnya ini suka ilmu tanya. Kalau orang-orang yang maksiat itu dibom itu gimana? Mereka kan ngotori bumi-Nya Allah dengan maksiat. Bersama yang Islam moderat dijawab, kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, itu mereka di neraka apa di surga? Di neraka kata, kata yang moderat, akan azali nabi. Mereka muslim akhirnya mati masuk neraka itu apa yang diingin Nabi apa enggak? ya enggak Nabi minyak umatnya masuk surga ya sudah jangan dibuang biar coba dulu baru mati katanya. tapi biar mati biasa Tiga, ada metode-metode yang kita selalu akan akan pertanggungjawabkan di depan Wa ta'ala caranya gimana para ilmuwan kita-kita yang nekunifekte misalnya kita sering dapat ya. terus banyak lelaki yang bejat bahkan saking bejatnya istrinya disuruh ikut menyedarkan narkoba ikut membantu maksiatnya kemudian hak talak ta hanya pada milik suami ini solusinya gimana kalau dia harus tetap dia, hak talak ta hanya pada milik suami ini solusinya gimana kalau dia harus tetap di bawah tangan suami sementara dia tersiksa karena harus melayani kebijatan suaminya diminta menyedarkan narkoba bahkan diminta untuk melakukan hal-hal yang buruk Tiga desa kemudian semenjak itu ada rumus, mulai zaman Nabi, tolak memang hak lelaki. Tapi seorang perempuan itu boleh mengajukan rafa kalau di Jawa, kalau di Fekir disebut pas nekab. Jadi seorang hakim atau yang punya otoritas wilayah kekuasaan, itu boleh memisahkan suami istri jika istrinya tidak kuat, apalagi menyangkut hal-hal yang buruk, yaitu dipaksa melakukan maksimal. Jika keliru, kalau dikatakan Islam itu sangat memberi hak dominasi lelaki atas perempuan, itu keliru sekali. Karena sebetulnya dalam mengurai ya, atau mengakhiri pernikahan, itu bisa suami menceraikan atau istrinya melakukan rapat dan hakim harus mengabulkan dalam kondisi yang sangat bahaya. Nah tentu hal-hal seperti ini akan menjadi kebanggaan ilmu sosial, karena ada solusinya ketika dalam keadaan macet keluarga begitu juga ada kebanggaan intelektual yaitu tanggung jawab kita sebagai intelektual muslim, misalnya menyangkut kepastian nasab kenapa dalam islam mereka begitu sakral dan kalau seorang suami menceraikan istrinya, supaya istrinya ini halal dinikahi orang lain, harus ada iddah, iddah itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali tidak ada sperma dari suami pertama karena kita tidak bisa membayangkan, misalnya ahad atau minggu masih hubungan suami istri tenen diceraikan kemudian selasa nikah lagi terus ada hubungan suami istri lagi kita tidak bisa membayangkan, lalu nanti ini anaknya siapa? mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu tapi itu keribetan apalagi kalau nanti anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua, agak jelas itu kan masih kecil itu, itu ribet tapi dengan teori ibdah, teori tarobusul busul mar'ah, kalau istilahnya quran ya tarot basna itu maka kegamangan seperti ini hilang karena seorang istri yang terceraikan atau ditinggal mati suaminya baik cerai ta'lak maupun cerai melinggal itu untuk meneka lagi ada aturannya, Di antara adalah baro aturahmiyya, dipastikan akhirnya itu bersih dari zaut awal atau suami pertama nah Ilmuwan yang bertanggung jawab atas substansi masalah ini juga ditekuni oleh ulama. Termasuk yang paling ekstrim adalah, dan ini sering saya utarakan dari Kang Uji saya, absolutisme kebenaran dalam taufik. Tau ulang lagi ya, absolutisme kebenaran dalam taufik. Itu banyak ilmuwan tauhid ulama taufik. Yang samping ekstrimnya memang mengatakan bahwa orang yang sudah iman yaitu bersaksi ilahi, lalu Muhammad itu tidak akan batal meskipun dia koruptor meskipun dia maling, meskipun dia penjahat itu kan satu hal yang menurut ilmu sosial itu kayak paradok bagaimana Islam yang luhur kemudian Islam yang luhur, iman yang luhur ini nggak bisa dibatalkan oleh kebejatan perilaku, pelakunya atau pemeluk Islam kata pakar ahli COVID, dan itu berdasar khatih sohaq la ilaha illallah jannah Ya, Nabi suatu saat kelihatan senyum-senyum ceria Kemudian ditanya oleh Abu kebetulan Kebenangan di mikir beliau Ya Rasulullah kenapa engkau senyum-senyum Barusan Jibril datang ke saya Dan memberi kabar saya Bahwa siapapun dari umatku yang bertauhid Cara benar Maka dia pasti masuk surga Meskipun Meskipun pernah zina pernah malik itu abu abudar sampai tiga kali tanya, yang benar ya Rasulullah, masa pernah gitu masuk surga? iya kata Nabi, sampai tiga kali nah, saya pernah ditanya seorang dosen tanya, Gus, bagaimana itu bisa terjadi satu kesakralan iman yang boleh atau enggak terganggu oleh kesalahan perilaku pemeluknya yaitu wa'in wa'in saraf saya baca beberapa syarah hadis itu termasuk di syarfun nawawi Jawabannya adalah, di sini Nabi sedang menerangkan absolutisme kebenaran. Bukan masalah membolehkan zina apa enggak, tentu zina tidak akan pernah boleh, maling tidak akan pernah boleh. Tapi Nabi ingin mengatakan absolutisme kebenaran pun nggak terganggu oleh pelaku. Kita yang punya gelar ya bilang satu, tambah satu dua. Yang enggak punya gelar ya bilang dua. Musuh kita ya bilang dua. Rektor al azhar ya bilang dua anak yang penggembala kambing yang bilang dua, semuanya akan bilang dua, satu dabah satu akan bilang dua karena kebenaran satu dabah satu dua itu enggak boleh bersyarat boleh mengatakan dua kalau anda rektor, boleh mengatakan dua kalau anda soleh kalau tidak soleh kamu harus mengatakan tiga enggak boleh kebenaran dua harus harus sah, siapapun yang mengatakan itu sama kebenaran bahwa Allah Tuhan itu selalu sah, siapapun yang mengatakan itu bahkan orang yang berkafir seratus tahun dia kafir, saat itu melafalkan, "Dahil illallah maka imannya langsung sah." Padahal berpuluh-puluh tahun dia kafir, karena kebenaran absolut akan selalu sah tanpa memandang pelaku. Nah ini namanya umbil, uh, substansi kebenaran. Ini akan terganggu oleh perilaku sosial. Kemudian ada ulama yang cara berpikir itu sosial. Bahwa Islam itu bisa menarik karena justru aturan-aturannya itu. Kita sebagai manusia tentu suka kalau negara ini tertib tanpa perzinaan, tanpa maling, tanpa korupsi Dan Islam Alhamdulillah mengharamkan itu semua dan mengancam itu semua dengan neraka Sehingga karena sisi sosial ini begitu Maka kita Alhamdulillah sebagai muslim Hal-hal yang buruk diharamkan dan diantara ciri Nabi adalah mengharamkan yang haram Sehingga kita selalu akan mengharamkan perzinaan, mengharamkan judi, mengharamkan dukem dan sebagainya tapi pertanyaannya adalah, selalu ada kebenaran absolut, yaitu iman. Boleh nggak kebenaran absolut terganggu oleh kesalahan sosial? Itu tadi. Kalau kebenaran absolut, ya sudah, nggak boleh diganggu oleh apapun. Termasuk tadi, kita mengatakan satu tambah satu dua. Orang baik yang bilang dua, orang buruk yang bilang dua, setengah baik, setengah buruk yang akan bilang dua. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran ya, yang dia, dia, tidak, tidak boleh terganggu, terganggu oleh apapun. apapun. Nah, di sini kenapa lagi mengatakan bahwa Insya e, Allah, tapi dibalik yang sama dengan posisi yang sama nanti pernah mengancam tidak pernah berzina seseorang kemudian dia saat itu berstatus mukmin dan tidak pernah mal seseorang kemudian saat itu dia berstatus mukmin. lalu bagaimana dengan dua hadis ini yang sama-sama sobat oleh ulama dijawab ketika seseorang zina atau maling itu pasti terinspirasi oleh penakalannya, oleh nafsurnya tidak ada satu power dengan imannya karena yang namanya iman pasti mengajarkan kebenar nah sini kemudian ada kelompok besar dalam maddad islam ada ahli sunnah jamaah yang keyakinan islam, iman adalah satu keyakinan absolut sehingga kalau orang salah dia tetap salah saja tapi tidak sampai menjadi kafir. Ada kelompok, kewarit yang mengatakan setiap kesalahan besar menjadikan seseorang kapal. Kita sekarang bikin analogi. Kalau seseorang sudah sah menjadi warga Indonesia, dia berkati di Indonesia, tidak pernah mengeluarkan diri dari warga Indonesia, kemudian dia jadi koruptor, tentu kita sepakat dia warga Indonesia. Soal kita hukum, kita beri sanksi, itu karena kesalahannya. Tapi dia tetap warga Indonesia, karena... Dia warga Indonesia adalah status, sementara kesalahan dia adalah kesalahan sebagai manusia. Jika ada Bali Sunda adalah seseorang yang melakukan dosa besar tetap mukmin Tapi nanti tetap di, sisa di neraka tak berapa lamanya, satu ke belum mengkonfirmasi nama malaikat-malaikat -malik ini kejagaan rakannya ini. Tapi yang jelas ada pelatihan di sini. Nah, pelatihan ini juga menguntungkan kita. Menguntungkan itu gini di Quran ada ya. Kalau yang lebih terkenal Kalau kita berpikir absolutisme, berpikir kebenaran mutlak, maka kemusrikan, ketafsiran, kesalahan itu hanya nggak ada. Kalau istilahnya Quran kaburat kalimatan Misalnya ini saya pegang jam tangan, mungkin ini dari aluminium atau besi bersama mengatakan begini, contoh saya ini dari kayu Maka kalimat ini tidak menjadi kalimat al Tapi menjadi satu kesalahan Karena ini kalimat yang salah Nah, jika kalau Tuhan itu hanya Allah Maka hakikat yang adanya Tuhan itu hanya Allah Bukan yang lain Sehingga apapun banyaknya orang musyrik Itu jangan lupa ada Itu sesuatu yang batal Yang nggak benar, itu pasti guys. Karena di Fakta bahwa jam ini dari kayu adalah -ada, ada. Meskipun yang mengatakan ada. Mungkin yang mengatakan karena salah ucap, atau kebodohan, atau keyakinan yang kira Tapi hakikatnya nah tidak. Dan di sini hiritannya Islam Islam pertama datang termasuk Wa'ala ma'adham al-asma. Pertama Nabi Adam BNB adalah menamai sesuatu sesuai proporsinya, sesuai statusnya. Jadi andekan dari dulu orang kafir Gores mengatakan wah ini pahatan batu. Dari Magelang, gitu. atau ini batu dari Ponorogo. Jenis batunya ini, pemahatnya ini, harganya ini. Mungkin mereka hanya bilang ini batu yang dibahat. Tapi gara-gara ini diberi gelar, diberi penamaan manat. Pemberi. Al-Uziyah. Ini satu hal yang agung, satu hal yang besar. Bubar. Sehingga terus orang itu gamang. Wow, kalau saya melecehkan ini pasti sangat kuala. Tapi hakikatnya ini tetap batu. Tiga, apakah ada Tuhan selain Allah, ya jawabannya tidak ada karena selalu Tuhan hanya Allah SWT ta tapi apakah ada orang yang menuhankan selain Allah, tidak hanya ini dibedakan antara hak selalu satu ya hak selalu satu dan kebatilan selalu tidak ada tapi yang mengatakan ada, yang ini ada, tapi kebatilan sendiri ini, ini banyak juga ulama yang spesial membela da'al-fakua ja ya saya mengatakan baju saya ini putih ya sudah putih kok banyak satu dunia mengatakan baju saya hitam itu tidak punya pengaruh baju saya menjadi tentu-tentu putih karena kebenaran absolut akan ada punya eksistensi bukan jahat bukan yang batil pasti enggak ada memang itu tidak satu -satu. kemudian ilmu sosial atau ilmu yang didiktekan karena satu hal tertentu. Ini punya pengaruh Yaitu misalnya sesuatu ini putih. Gara-gara mata kita rabun mengatakan itu hitam. Atau sesuatu itu hitam karena kita punya penyakit tertentu di mata, kelihatan biru. Nah, di sini ya, kalau ulama mengatakan mulai ada hijab. Sebetulnya manusia tahu bahwa Tuhan hakiki adalah harusnya Tuhan yang awal karena enggak mungkin langit bumi ini diciptakan sesuatu yang lebih terbelakang dari langit bumi. Jika Allah mensifati dirinya al-Awwal, namanya pencipta harus wujud lebih dulu al-Awwal. Karena langit bumi ini adalah wujud, punya eksistensi, maka penciptanya harus lebih punya eksistensi. Kalau dalam bahasa pesantren disebut wajibiwujdi. Kalau yang diciptakan saja ada, maka yang menciptakan pasti ada. Jika alam raya ini tidak dimulai dari nihilisme, ketiadaan, tapi dimulai dari yang ada yang ada ini oleh kita, zaman kita kecil ngaji, ujian wujud tidak bapak, karena eksistensi pertama seorang pencipta adalah harus wujud, harus punya eksistensi ini juga ada yang menekuni sendiri, namanya ilmuan ilmuwan taufik, menekuni satu kebenaran absolut yang tidak boleh terdiktir oleh ilmu-ilmu sosial tapi pertanyaannya adalah apapun absolutismenya kebenaran ini, manusia itu punya sisi keterbatasan Apapun buktinya, baju ini kita harus melatih orang yang mengatakan supaya dalam keadaan matanya normal kondisinya normal. Karena enggak ada artinya ini secara objektif, kemudian yang melihat tidak normal karena matanya normal dalam keadaan bilang begitu. Jadi, seperti hal ini Jadi, kalau ada satu kesalahan pasti ada problem. Nah, hakikat dari alam bahaya ini sejak waktu 2017 hingga 2019, sekali yang harus kita datang maka satu kesalahan ini pasti gak? jika dalam awal surat tadi dijelaskan mereka berkomentar tentang Tuhan seperti ini ya saya teruskan jadi para para intelektual ya, atau para ilmuwan menjaga kebenaran yang absolut itu adalah cara berpikir bahwa eksistensi kebenaran absolut itu tidak boleh terganggu oleh status sosial sehingga seperti yang saya analogikan tadi orang akan bilang satu tambah satu itu pasti dua itu enggak dosen, ndak rektor, enggak orang fasik, enggak orang soleh, enggak koruptor, ndak KPK karena untuk mengatakan kebenaran yang absolut tidak butuh kesalahan siapa saja sesak di sini hebatnya Rasulullah mengatakan Orang kafir 20 tahun atau 100 tahun sekali dia bersehat maka Islamnya langsung sah Tanpa harus dia mensucikan dulu, diri dulu ini itu enggak Karena ini kebenaran yang absolut Sehingga eh, Keyakinan manistri ulama seluruh dunia Kalau ada orang muslim melakukan dosa besar maka dia tetap muslim Dan dosanya tetap dosa Tidak boleh orang menjadi kafir hanya karena melakukan salah sama kita selalu warga Indonesia karena ber KTP Indonesia berstatus Indonesia meskipun kita koruptor tetap kita warga Indonesia nah, mulai benar-benar keluar warga Indonesia kalau kita merubah jati diri kita KTP kita, paspor kita sama kita menjadi kafir kalau sudah merubah Tuhan kita dari Tuhan Allah menjadi Tuhan apa itu benar-benar menjadi kafir tapi selagi kita cara bertauhid adalah la ilahillawah muhammadur rasulullah maka imannya sah Nah, kemudian yang kedua menyangkut sosial tapi dalam mengawal keimanan ini nggak semudah itu tadi kita tidak mudah melatih orang mengatakan baju ini putih tanpa dia punya perangkat matanya sehat kondisinya cerah karena untuk mengatakan putih itu butuh kesaksian bahwa itu putih dan bisa mengatakan itu putih kalau matanya normal tanpa ada penyakit Nah, di sini ini terus ada gerakan ulama melawan hijab makanya di Jesus Amma itu di awal-awal kita ngaji Jesus Amma yang masih Jesus 30 itu kalau mengistilahkan orang-orang kafir kala innahum ar-rabihin yaumma'idin la orang kafir itu siapa? adalah orang yang cara melihat Tuhannya itu ada hijab, ada pembatas jika sesuatu yang putih karena dia ada sekat akan dikatakan tidak putih Islam itu agama yang mengajarkan daily wa Allah gak boleh ada hijab Jika kita diajarkan sholat Diajarkan munajat Diajarkan dan Supaya nggak ada sekat Daili wa Allah antara kita Diharapkan kalau nggak ada sekat Itu kemudian ada kebenaran hakiki yang kita kenali Barukannya mengenali kebenaran hakiki ini Iman kita menjadi mantap Bagaimana sudah mantap Itu yang istilahnya Allah di akhirah seorang mu'min akan ditetapkan imannya sebagaimana iman itu sendiri adalah al kaulisabid memang satu statement atau satu status atau satu fakta yang nyata beda dengan orang kafir ketika misalnya menyembah batu atau menyembah manusia nanti di akhirat sama Allah dipanggil Tuhan kamu siapa? Batu gusti Tuhan kamu siapa manusia ini? Mana itu? Setelah dipertontonkan ternyata mereka ada siapa-siapa Ini yang disebut Mereka didatangkan bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah Wabdolla'an bumaka'an yukhtarun Kemudian ini semua nggak ada guna di uh, Sebagai muket dima, Saya memang orang yang sangat Anatif Supaya umat Islam berpikir tauhid Secara benar dan itu penting sekali karena semua nabi kalau mengistilahkan dirinya itu kul ini ala gayinatim syarat iman itu harus melihat kebenaran itu seorang jawa itu ketawelo-welo harus sejelas-jelas kenapa kita pertama mensifati Tuhan itu wujud misalnya karena alam raya ini terlanjur wujud punya eksistensi kan gak mungkin sesuatu yang wujud kemudian penciptanya sendiri gak wujud itu gak ketemu akal Pakai agamu, Bagaimana suatu yang nggak ada, yang harusnya nggak bisa jadi faktor kemudian menyebabkan suatu yang ada. Oh, kalau gitu alam raya ini penciptanya, tuh tuhannya siapa? Ya sifati saja, Zat yang wujud. Hanya kita sifati wujud. Berhubung pencipta tentu wujudnya lebih dulu, akhirnya kita simpati kodim atau awal. Wujud idam atau kidam idam kodim awal. Masa pencipta kalau dulu sama yang diciptakan Kemudian karena pencipta ini super Mesti tidak ada yang mengalahkan Lalu kita sifati bakok atau adik nggak akan punah Wujud kita bakok Terus mukhalafatul fatulil Karena pencipta adalah tidak makhluk Makhluk tidak mencipta Maka semua apa-apanya harus berbeda Maka kita sebut mukhalafatul fatulil Atau kalau dalam bahasa Quran disebut Al-Qayyum that yang berdiri sendiri jika kalau kita diantara doa nabi katanya ada ayat yang langsung saya ambil dari aras yaitu ayat kursi Allahula ilaha wal that yang eksistensinya tidak butuh yang lain beda dengan kita kalau dalam ilmu tasawuf, apapun hebatnya kita meskipun kita penguasa dunia sekalipun itu kalau dalam ilmu tasawuf, gak makan lemes Bagaimana kita katakan penguasa dunia sementara gak minum lemes, gak makan lemes. Kerennya gimana? Kita hanya bergantung sepiring nasi, bergantung segelas air. Tapi kita memaklumatkan diri sebagai penguasa dunia. Sehingga itu betul-betul doif. Betul-betul kita ini makhluk yang lemah. Sehingga ketika Allah mencibir fir'on atau mencibir namber. Itu hanya dengan kata-kata kalau dia Tuhan. Itu dia harusnya gak makan. Bagaimana Tuhan kemudian kalau gak makan kangkung itu lemes, gak makan nasi itu lemes, itu gak kebaya. Jika Allah mensifati dirinya, imu am. saya ini Tuhan, sifat dasar saya itu imu, memberi makan, dan saya tidak perlu makan. Ketika Allah mensifati hubungannya dengan makhluknya, saya memberi rizki, dan saya ada butuh mereka memberi rizki saya. Lama saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali mereka supaya mengenali saya, menyembah saya. Ma'uri wa Saya tidak ingin mereka memberi rezeki ke kita dan mereka memberi makan ke kita. Para intelektual ini juga berpikir keras supaya tahu ini terjaga dengan berpikir yang baik, dengan akidah yang baik, dengan logika yang baik. Nah ini penjaga-penjaga ja batil hak itu yang punya eksistensi barang yang gak hak itu selamanya hakikatnya nggak pemeluknya banyak pengikutnya banyak, tapi hakikatnya enggak pernah, karena dikatakan hakikat adalah sesuatu yang punya eksistensi absolut jika misalnya hakikat Tuhan ya tetap satu, hakikat Tuhan ya hanya Allah, bukan lata bukan bukal, bukan dan sebagainya sehingga kalau ada kalimat yang salah, itu yang ada itu yang mengatakan, bukan kalimat itu kalimat sendiri itu tidak punya konklusi apa-apa, karena nyatanya tidak ada makanya kata Allah kaburas kalimatan tahrujumin afwahihim itu menjadi kalimat, menjadi kata-kata, karena diucapkan oleh lesan tapi tidak menunjuk hakikat jadi misalnya saya mengatakan bagi saya ini hitam, itu menjadi kata-kata yang saya ucapkan tapi tidak menjadi kalimat yang menunjukkan kebenaran, karena itu salah jika kalau kalimat yang salah itu istilah Tuhan itu kalimat yang menjadi kata-kata karena keluar dari mulut yang benar adalah al-ismu ya dulu alal musamma kalau sudah menjadi kalimat misalnya ini saya katakan jam yang memang benar-benar jam kalau ini saya katakan polpen harus benar-benar polpen -benar yang namanya al-ismu harus ya dulu alal musamma namanya penamaan dari sesuai hakikat yang dinamai sehingga ini pentingnya. Kenapa Nabi Adam pertama diajari nama? Wa 'allama Asma. Karena nanti kesalahan dunia adalah kesalahan pemberi nama. Sehingga banyak orang kafir Quraisy menyembah Hubal, Lata, Uzza karena memberi nama ini. Wah, ini penguasa. Ini pemberi. Nah, sehingga semua nabi mengatakan pada kaumnya, inhiya illal asma'um tamraytu mura'an hukum ma Itu gara-gara Anda salah memberi nama. Sehingga kemudian Anda menewakan seperti itu. coba kalau dari dulu batu-batu itu dikatakan batu yang dipahat, batu yang dipecah, batu yang diukir, tentu ini nggak sakrat. Tapi gara-gara ini dikatakan ini Tuhan, kalau kamu tidak memberi sesaji, maka kamu akan kena gini-gini. Terus kayak dia mana? Gitu. Ya ini penting saya utarakan supaya tanggung jawab intelektual kita dalam dakwah Islam. Pertama adalah, kebenaran Tauhid, kebenaran Absolut ikhraq biskirob dikalladhi ukhallad qolakal ilsa'an amin alam terus terakhir ini sama sebenarnya waktu mungkin 10 menit untuk nah untuk mengan, untuk mengawal kebenaran Absolut itu juga dibutuhkan ilmu yang namanya tasawuf ilmu tasawuf itu ilmu yang seseorang itu disuruh berpikir objektif misalnya begini saya ini semua seluruh di Indonesia seluruh dunia akan biasa mengatakan baju saya ini putih akan mengatakan bantuan saya ini biru dan itu kita biasa mengatakan itu tanpa nunggu digaji. saya tidak perlu seperti ini, saya akan mengatakan ini putih, kalau saya dibayar satu juta biasa kita ikhlas mengatakan baju ini putih, tanpa ada yang bayar satu juta nah kalau kita biasa ikhlas mengatakan baju itu putih, tanpa harus dibayar satu juta kenapa kita mengatakan Allah oh, Tuhan harus dibayar dengan surga nah ini seorang-orang tasawuf bikin punya gugatannya sendiri kita terbiasa mengatakan hakikat ini tanpa presentasi ingin digaji kita biasa mengatakan kalau baju saya ini putih kalau air itu menyegarkan beratus-ratus kali mungkin berpuluh-puluh tahun kita mengatakan kebenaran itu tanpa ingin digaji kita mengatakan matahari itu panas tanpa ingin digaji. dan kita epas tapi kenapa ketika kita mengatakan Tuhan itu Allah dan Allah itu Tuhan harus digaji dengan surga nah itu terus kemudian, orang-orang tasawuf punya riwayatnya sendiri ketika Allah berjlap sama orang-orang sholeth masyur itu hadis kutsi ada orang-orang soleh ditanya sama Allah kamu menyembah saya karena apa? ya karena saya ingin masuk surga ya Allah yang satu ditanya, kamu menyembah saya karena apa? karena saya takut masuk neraka ya Allah kata Allah lawlam ahluk janatan wala naron, alam akun ahlan an saya ini Tuhan, berarti kalau saya tidak menciptakan surga saya nah, tidak menciptakan neraka, terus ada layak ditaati. Ah akhirnya, ya tetap harus ditaati ya sudah. berarti karena saya nah ini terus uh, kesakitan. ya naif kita tadi kalau kita mengatakan gaji ini putih nggak digaji kita mau kenapa untuk mengatakan allah oh, tuhan harus nunggu di gaji sehingga orang-orang tasawuf punya sekian cerita misalnya anak bisa jalan-jalan ke satu daerah situ ada orang yang sangat guru sangat karena enggak pernah tidur, kalau siang puasa ditanya, kenapa kamu ibadah sampai seperti itu karena kita ingin masuk surga terus jalan lagi, ketemu orang yang sejenis itu ditanya, kenapa kamu sampai sekurus itu, karena kita tak ke terus ketemu kelompok ketiga, wajahnya happy, tidak terlalu kurus eh, konstruksi badannya yang normal semua kenapa kamu asik karena sama mencintai Tuhan yang punya semuanya akhirnya Nabi Isa bilang yang dua kelompok tadi makhluk kon wa makhluk kon kamu yang kamu harap-harap hanya makhluk yang kamu inginkan juga makhluk yang kamu takuti juga makhluk yang bener ini takut yang punya makhluk itu semua takut yang punya surga yang punya nah jadi uh, lewat pengajian ini atau ngaji ini uh, saya karena UGM tentu masyur ya terkenal sekali dengan kajian keilmuannya saya mohon dalam bertawafid itu harus sampai full bahwa saya bertauk itu harus benar-benar punya logika yang absolut, punya logika yang kuat, punya logika yang permanen. di surat al albayyinya juga disilahkan lamya <tik> itu jadi dulu orang-orang kafir itu akan nyaman dengan kekafirannya, nggak pernah tercerabut dari cara berpikir kekafiran kita tahu kafir pures itu penyembah berhala dan jumlahnya banyak adalah ta'uza, hubal, manat itu mereka cara berpikir ya Muhammad kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, Tuhannya harus banyak dong masa problem kita banyak Tuhannya satu itu mereka nggak bisa menerima konsep Tuhan satu sampai mereka mencibir Nabi dengan mengatakan aja alal masa Tuhan satu, problem kita banyak kok Tuhannya satu, itu pasti tidak cukup Ya kalau problem banyak ya Tuhan harus Banyak Terus Nabi dengan sabarnya memberi penjelasan Bahaya para orang-orang kafir Kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak Kemudian perintahnya beda-beda Itu kamu suka mana? Punya majikan satu yang baik sama majikan banyak perintahnya beda-beda Ya suka satu ya Muhammad Nah Nabi menyatakan Tuhan kamu adalah majikan kamu Kalau jumlahnya banyak yang bingung itu kamu saya jemaat, Tuhan satu aja. Nah, itu terus disebut dorong bawah, rojulan di Surakau, Natasha di Rojil. Allah memberi satu analogi, satu orang yang punya atasan banyak, sama yang punya atasan satu. Tentu kita nyaman, yang punya atasan satu. Tentu Tuhan kamu itu atasan kamu. Maka ya, sebaiknya satu saja supaya Anda tidak bingung, yaitu hatta tak tiagumul mohon semua jidikas akademika UGM juga semua yang suka ngaji bahwa itu harus sampai Kul inni ala bahwa kebenaran harus benar-benar logis, absolut dan tidak boleh tergoyah oleh apapun eh, saya kira kemudian mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada Gus Bahak yang telah memberikan satu pencerahan pada kita berkaitan dengan satu landasan yang paling utama, yaitu masalah tauhid ini. Saat ini ada yang eh, bertanya terkait dengan eh, eh, judul yang disampaikan, yaitu tanggung jawab intelektual, tentu di sini adalah intelektual muslim dalam dakwah Islam, yaitu berkaitan dengan kira-kira sejauh mana sih, kita ini kemudian e, memiliki peran dakwah, karena kalau kita lihat ini gus baha ini kan gimana ya orang yang kemudian begitu e, rileksnya begitu enaknya, tatkala kemudian menjawab gitu loh, apakah engkau engkau itu mau berjuang untuk Islam itu kan sudah ada tanggung jawab Allah. Nah, tetapi kan kita sebagai seorang intelektual e, di dalam kampus itu kan ada tadi. Bahwa kita sebagai seorang Muslim, di sisi lain kemudian juga punya kewajiban untuk memberikan value, memberikan nilai yang sekarang itu begitu eh, apa, begitu banyak penawaran terhadap nilai-nilai itu. Kalau kita ingin seperti eh, apa, Gus Baha'u kan ya tidak mungkin kan gitu loh. Nah kira-kira balik lagi, kira-kira sebagai seorang intelektual itu bagaimana berkaitan dengan proses tanggung jawab dakwah, berkaitan dengan proses belajar keagamaan terima kasih Gus oh, iya jadi memang kenapa saya sering bikin statement Islam itu gak usah kamu pikir itu pasti diurus oleh Allah sebetulnya itu bentuk counter ya, karena banyak pemikir Islam yang karena mungkin kurang baca atau nekuni Islam justru gara-gara pikiran dia ini Islam tambah ruwet dan ricotnya itu di atas namakan Islam. Jika saya mengkonter itu dengan mengatakan Islam itu tidak usah kamu pikir karena panduannya jelas. Kita nggak usah mikir Islam pun, kalau sesuai panduan Islam. Pasti dengan sendirinya itu dakwah. Karena Islam wajibkan mengajar. Islam mengharamkan kitmanul ilmi menyembunyikan ilmu. Kalau ada kesusahan, Islam juga mengancam tidak termasuk umatku dia tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan tidak termasuk umatku orang yang membiarkan sekelilingnya bodoh sementara dia pinter jadi sebetulnya kalau mengikuti panduan-panduan Islam itu bagus, problemnya kalau hak mikir ini kita berikan sama Niyun Zawumubalek atau Ustadz atau Kiai, semua orang akan punya cara berpikirnya sendiri dan itu awal dari istilah kata Nabi sehingga kita sebagai ulama itu membatasi sekali yang namanya pemikiran kita utamakan riwayat meskipun kita tidak meninggalkan akal jadi misalnya begini contoh paling gampang ya ada orang dengan pengalaman tertentu dengan trauma tertentu kemudian terus tidak tahu begini Kiai itu harus kaya, dosen itu harus kaya kalau dosen tidak kaya tidak bawa mobil tidak dihormati mahasiswa Masa dosen pakai ondal ini. ini kan traumanya dia mungkin dia pernah bawa ondal ditertawain mahasiswanya atau ditertawain umatnya kalau kiai. Tapi kemudian dia bikin ukuran untuk bikin ukuran kalau ingin dihormati kamu harus bawa mobil. Pertanyaannya adalah mana ada target dalam Islam supaya orang dihormati? Target dalam Islam adalah orang nyari ridhonya Allah, bukan yang ingin dihormati. Nah ini yang kemudian terjadi kan jadi lucu masa orang digerakkan, dia ingin harus kaya kalau nggak kaya nggak dihormati, dosa harus bawa mobil kalau nggak mobil nggak dihormati. Pertanyaannya target ingin dihormati ini pikiran Islam atau pikiran diri? Nah, tentu kita tetap tanggung jawab terhadap perjalanan agama ini kita memberi kontribusi, tapi dengan cara tadi. Saya ulang lagi dengan cara riwayat. Kenapa saya katakan dengan cara riwayat? Karena kalau analogi sosial itu tidak ada selesai. Misalnya begini, saya sering ditanya, bos, sebaiknya orang itu ramah apa enggak? Misalnya kita punya istri, sebaiknya ramah apa enggak? Itu di Quran itu, nih. ini kami sosial nih wahai para istri nabi, istri nabi itu cantik-cantik kalau kamu ketemu lelaki lain itu salah takdok nabil qawli justru kamu nggak boleh terlalu ramah karena kalau terlalu lama, falau takdok nabil qawli fayat lagi qiqol bihi marun ada perempuan cantik yang ketemu bapak-bapak ramah senyum mungkin pikiran lelaki ini bukan dinilai ramah wah berarti ini mau sama saya, kan jadi repot sehingga kalau ilmu sosial semuanya mungkin ramah yang sesuatu yang baik, tapi orang yang hatinya sakit ada penyakitnya, kata Allah kita sopan sama orang sama orang sopan, terkenal dermawan. kena penipu, ini dianggap satu objek wah, kapan-kapan nipu orang ini ya, potongannya kok gampang ditipu jadi ilmu sosial itu ilmu yang mengeruat karena kebaikan sosial ini akan dimanfaatkan orang-orang fasek orang-orang jurhaka untuk keburukan Tiga Islam itu melona sosial itu. Ya gak gampang karena memang logika sosial itu. Makanya pertama Imam Syafi'i ngaji Imam Malik. Itu gejolokannya gini dan saya mengenang betul gejolokan itu. Ya Syafi'i, wahai Syafi'i, kamu punya dua pembantu. Terus dua pembantu ini yang satu kamu cerdas, yang satu ini cerdas kamu perintahkan, ikok hadi sokro. Batu besar itu coba kamu tarik, kamu bongkar karena di bawah itu ada emas terus yang satu nggak tanya langsung dibongkar ketika yang satu langsung bongkar ditanya kenapa kamu tidak tanya maksud saya apa terus kata pembantu tadi saya hanya ingin nurut sama jenengan jadi nggak penting di bawah ada emas apa enggak kalau yang nyuruh jenengan tetap saya bongkar. yang satu enggak kalau ada apanya bos ada ya sudah sabungkan. Kalau nggak ada masanya, ngapain? Kamu seneng mana? Gitu? Kata Imam Safi ya, ya seneng yang loyal, seneng yang loyal tanpa mikir. Gitu. Kadang kita beragama itu butuhnya tuh samiinawa atau ya, Saya ulang lagi, karena karena sekali semua agama ini dipikir itu nanti ya repot ya tadi misalnya gini, ini yang trend ya di zaman akhir kita misalnya mengkaji sholat mengkaji sholat itu ada yang oh fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini, ini peregangan, ini pernafasan lama-lama salatnya kayak senam yoga lama-lama ada yang tanya banyak yang sholat kok penyakitan ya, gak sholat enggak, gak kok, enggak jadi kita sebagai ulama itu mikirnya gini nggak mungkin Allah bikin gerakan tertentu, tidak ada hikmahnya tapi jangan sampai hikmah ini kemudian yang menjadi alasan hukum itu karena kalau hikmahnya rukuk misalnya peregangan suatu saat ada gerakan tubuh yang lebih efektif untuk peregangan lama-lama orang meninggalkan rukuk nah bapak answer ulama itu berpikir gitu jadi berpikir ini nuruti akal apa nuruti logika kalau nuruti logika tadi takutnya misalnya puasa itu supaya sehat terus ada orang yang bilang tapi saya kalau puasa malah sakit jadi nah makanya dalam sisi, sisi ilmu sosial ya logika, logika sosial itu khazanah kita saya mungkin termasuk Kiai muda yang punya banyak khazanah tentang dialek sosial yang diajukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para kekasihnya karena tebanya itu banyak jadi misalnya tadi ada seorang rektor atau kiai top atau bos itu selalu mikir zona anak buah. Kemungkinannya ini menanya bukan anak buah, karena sudah pikir majikan, tanpa mendelegasikan. Jadi kalau kita terlalu manja sama anak, mikir anak, nanti anak isah anak mau mikir, mikir bapak. Jadi kalau gak mikir anak merasa gak jisah, yang ini gimana bapak udah oh, mikir anaknya. Nah, jadi artinya gini. Kenapa saya sering bikin statumen Agak mau saya rasa pikir saya Allah, maksud saya takut saya pikiran ini menjadi pijakan hukum, padahal sementara pikiran ini kehijinan kita, bukan ada riwayat bersandar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi, misalnya kita ngomong kalau Kiai nggak bawa mobil nggak dihormati, kalau dosen nggak mobil enggak dihormati. Pertanyaannya, mana ada target dalam Islam ingin dihormati? Jadi itu sebetulnya tentang itu, bukan? tapi kita tetap bertanggung jawab terhadap perjalanan Islam ini masuk hikmah-hikmah tadi, kenapa ada kebenaran absolut yang kita jaga yang seperti tadi yang saya katakan tapi juga ada kebenaran sosial yang juga harus kita jaga jika ada hadis manqo lala illa illwa taqol wa inzana wa inzarafah tapi juga ada hadis la izniza ni kina izni, wa, wa karena ini untuk menjaga keseimbangan antara kebenaran absolut dengan kebenaran sosial ya saya kira -kira. Terima kasih Gus Bahak ya. Ada pertanyaan lain ini konteksnya adalah ada yang mengatakan tentang ilmu yang wajib ain aja wajib kifayah. Ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang wajib ain itu adalah ilmu agama. Nah, wajib kifayahnya itu adalah ilmu-ilmu yang lain. Tetapi ada yang membantah. Kebetulan kami ini uh, Base nya ada di fakultas teknik Bukankah uh, Orang tua itu uh, Mengirim Belajar ke fakultas teknik Atau sebaliknya Kami dari fakultas psikologi bahwa wajibnya Itu psikologi Nah pemahaman tentang uh, Ilmu yang wajib Ain wajib kifaya ya, Berkaitan dengan tadi tanggung jawab kalau itu intelektual muslim atau mungkin sebagai mahasiswa muslim Itu esensinya seperti apa Gus? Terima kasih e, Saya kira demikian ya. Jadi kita-kita yang nekuni Al-Quran ya Saya akan nekuni tafsir ya Kebetulnya gigotomi itu mah nggak pernah ada ya Misalnya kita yang nekuni ilmu astronomi ya atau balag ya Kan lalu misalnya ilmu astronomi dianggap itu ilmu umum Ilmu geologi juga dianggap ilmu umum Padahal kita kita yang menekuni tafsir itu ya biasa membicarakan misalnya ja awal wa li wal hisab bahwa Allah yang menciptakan sedemikian rupa bahwa Alkomar rembulan punya sekian manazil yang dengan manazil itu kita ada ada sini hisab kamu tahu hitungan waktu artinya kalau yang dikatakan Quran pasti itu namanya ilmu agama dong tapi disiplin ini kemudian dikatakan ilmu umum misalnya menyangkut geologi. dari awal Allah mengatakan Wafil ardi bahwa konstruksi bumi ini lempengan-lempengan karena kita itu zamannya kita bumi ini lempengan-lempengan yang saling berdampingan jadi dari awal kalau dalam bahasa Arab bumi di Takarawa tidak basito, tidak satu elemen tapi kita umutajawirat satu lempengan-lempengan yang dipasang makanya potensi gempanya tinggi Nah, kemudian setelah ilmu agama itu identik dengan caranya sholat, caranya haji, dan ilmu umum itu yang menekuni alam kemudian mulai itu ada dikotomi bahwa ilmu umum itu tidak agama, agama tidak. ilmu umum sebenarnya kita-kita yang nekuni tafsir nekuni quran itu gak ada ya tapi ini ya sudah lah sudah memang, sosial juga sama misalnya negara mewajibkan memikir rakyatnya misalnya di kita, kaedah fakir kita juga tasarruful imam ala ro'iyah manutun bin maslahat bahwa hubungannya imam, presiden dengan rakyat adalah hubungan kemaslahatan dan kita juga punya aturan-aturan kalau presiden atau wali amri memerintahkan sesuatu yang tidak maksiat kita wajib loyal nah tapi kemudian tadi entah gimana asal-usulnya ilmu agama ini dianggap yang berdoa ini itu ilmu agama tapi ilmu agama yang mana? sebetulnya karena ilmu agama itu banyak Mengetahui halal haram itu ya berdoa, terus ngerti najis dan sebagainya juga berdoa. Tapi sebetulnya diantara aturan agama adalah mengerti bahaya yang dan tidak bahaya Di situ juga ada misalnya sistem alam ini kalau dibrogody itu akan terjadi gini gini likuifaksi. Itu yang dibicarakan. misalnya Amin teman fisama ayat Kamu hati hati di bumi, potensi bumi itu bisa tamur, bisa melumer, bisa likuifaksi terus kata Allah, oh, kamu di bumi juga, jangan merasa aman saja benda di langit, setiap saat itu bisa jatuh ayur sila'alikum khasiban, misalnya meteor setiap saat juga bisa jatuh nah, Qur'an itu membicarakan semuanya mulai ilmu agama tapi lama lama ini dikatakan ilmu umum nah kenapa ulama tiga beruntak ini saya beri bocorannya karena ilmu umum ini, ilmu-ilmu yang dikatakan umum ini misalnya di teknik atau di biologi atau di astronomi ini ilmuwan-ilmuwan itu mengalami perkembangan. Kalau sampai ini di atas namakan agama, kemudian ternyata teorinya itu direvisi, ini agama yang disalahkan. Jika daripada gitu ya biarin aja dikatakan ilmu umum, supaya nanti kalau ada penelitian ini salah benarnya, bukan dikaitkan dengan agama, tapi dengan penelitinya. Tapi jangan pernah kamu katakan bahwa agama tidak mengatur ilmu astronomi, buktinya biaya itu tahu falak sampai. 10 tahun ke depan itu bisa digarap gerhana itu tanggal berapa jam berapa lama gerhana berapa itu di kalender-kalender pesantren itu detail dan semuanya benar itu kan ilmu umum tapi kenapa kita katakan itu ilmunya islam takutnya kita ini manusia pas garap salah dikatakan islam ternyata malam senedak gerhana, gerananya malam selasa nanti islamnya yang salah Nah, itu bocorannya ini kalau nggak sama ugm okay, nggak tak kasih bocoran <laughs> jadi sebetulnya beberapa ilmu ini milik islam juga tapi ketika diklaim milik mereka ya sudahlah jadi kalau ada kesalahan agamanya yang nggak nggak kena itu karena apapun benarnya islam dibawa oleh manusia kalau zaman nabi pasti benar maksudnya kita nggak nabi sehingga semenjak itu ulama mengatakan jangan pernah membenarkan satu teori atau menyalahkan atas nama islam takutnya yang salah itu kamu tapi kamu atas nama kan Islam Ya saya kira begitu. Oke okay, ada uh, pertanyaan terakhir ini Ustadz karena nampaknya Gus Gusbah juga harus ada kegiatan yang lain hmm. ini berkaitan dengan masalah Tauhid yang absolut tadi kemudian beliau bertanya dikaitkan dengan uh, pemahaman kafir yang uh, di suatu saat itu pernah menjadi rame itu loh, jadi esensinya sebenarnya uh, seperti apa sih uh, definisi atau hal yang terkait dengan kafir yang kemudian dikaitkan dengan uh, surat Ya Ayuhal Kafirun uh, saya kira ini pertanyaan yang terakhir, uh, karena Gus Bah ada kegiatan yang lain terima kasih Gus ya saya pikir juga harus dianalisis dengan kepala dingin dengan analisis keilmuan bahwa pengkelompokan itu nggak bisa dihindari karena itu fakta sosial. Tapi setelah dikelompokkan, tentu kita sebagai muslim yang baik tetap mengajak pihak yang lain, mengajak siapa saja untuk lebih baik, lebih benar. Jadi misalnya istilah kafir, istilah munafik, istilah apa saja, memang mau tidak mau memang kita mau tidak mau harus mengelompokkan sesuai pilihan-pilihan orang-orang itu. Tapi itu normal saja secara keilmuan tapi islam selalu maku nulina si husna kepada siapa saja kamu harus berkata-kata yang baik bermuamalah secara baik sehingga misalnya islam membolehkan perang itu nunggu udina lilladi na kalau kamu diperangi baru boleh perang wa'afi juhum min haith kalau kamu diusir baru boleh usir jadi kalau penstatusan yang seperti itu ibarat inilah. kita punya mahasiswa yang nakal ya yang, yang sering bolos ya kita bahwa wahai mahasiswa yang bolos tapi memang kata bolos itu harus disematkan karena dia sedang berstatus seperti itu tapi atas nama kita sebagai orang tua ingin dia lebih baik jadi penstatusan itu bukan bukan hal yang harus menjadi pemecah bangsa itu, kayak biasa aja. bahkan kalau kata-kata alih tafsir mengatakan Allah sanggir sayangnya sama hambanya sehingga diceluk di kandang ini <laughs> itu artinya kan Allah masih memanggil-manggil gitu jadi, singkavirnya dipanggil-panggil untuk kembali saking baiknya Allah sehingga ya jadi makanya apa ya pengkelompokan itu kan ya sudah normal saja ya memang pilihan mereka beda ya penamaannya juga beda statusnya beda tapi itu tidak menjadi alat konflik kita niru piagam Madinah, niru subhul bahwa dakwah ya bil hikmatil mohi hasanah karena ala ibu agama ini tidak perlu dipaksakan, tetap bayan naleloy, Yang benar pasti ya sudah kelihatan benar, yang salah kelihatan salah. Saya kira kemudian, mohon ke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Pahak. Pada kesempatan ini sekali lagi, kami dari Universitas Gajah Mada, khususnya forum pengajian Gajah Mada, mengucapkan terima kasih kepada Gus Bahak, beserta keluarga besar pesantren tapitul Quran, LP3IA Rembang, dan juga mungkin yang hadir ada di situ, sekali lagi Ketua Kagama Rembang, Telkom Rembang, Telkom Jogja, dan juga seluruh yang ikut eh, kegiatan ini. Mudah-mudahan ini memberikan satu semangat di era yang sekarang ini, ya saling tadi berkaitan dengan dimensi-dimensi uh, keagamaan dan juga dimensi-dimensi yang terkait dengan uh, keberadaan uh, wabah ini. Mungkin dimohon Gus Paha untuk bisa menutup dengan doa agar kemudian keberkahan senantiasa berada termasuk berada kita-kita kita semua termasuk juga bagaimana UGM mampu memberikan pencerahan dari UGM untuk Indonesia, dari UGM untuk dunia. Silakan, Gus. <tuh> Ya Allah jadikan kita semua orang yang haji dan musafir memberi petunjuk pada yang lain dan kita sendiri dapat Amin. petunjuk Wa rido wala mugallil kita orang yang menyesatkan dan kemudian menyesatkan orang lain. Allahumma ya walihama tahfizika <susukat> Muhammad wa asyuma tahfizika Muhammad wa takwas al ma tahfizika Muhammad. Allahumma ya ilaha na ya'budu nasrata mustaqbil, sura suratul na'lam ta'jizul muhtadi wal mudhdi walam sura dzalil. Nasalatu anaka alhamdulillahil la ilaha illa anta alhamdulillah Ya batia samawat wal dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula forum pengajian Gajah Mada bersama dengan Gus khusbah saya yang menghantarkan kegiatan ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan ada hal-hal yang kurang Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika, Al wa bihamdika wa wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh itu kan